ketemu lagi nih teman-teman di channel toys of mainan ayo kita cari mainan lagi nih ayo Shalalala, lalalala shalalala. kita cari mainan wah aku melihat sesuatu lagi nih ini apa nih ya teman-teman yuk kita lihat wow kita dapat penyu teman-teman Wow, seru banget kita dapat penyu di sini. Kita cari lagi mainan. Oh, mainan! Aku mencarimu, wadidaw! <laughs> mainan! Wah, sepertinya aku melihat sesuatu di sini. Wow, kita dapat laba-laba, teman-teman! Wow, seru sekali! Kita sudah dapat dua mainan nih teman-teman. Kayaknya kurang seru ya kalau kita da baru dapat dua. Ayo kita cari lagi. Wah. di sini tempatnya warna hijau-hijau semua ya teman-teman. Wadidaw. Wah. Apaan tuh teman-teman. Kita lihat teman-teman apaan tuh. Wow. Sepertinya aku menemukan kepiting. Aduh. Hati-hati teman-teman. Nanti dicapit loh sama. cepitnya Hati-hati nanti sekali lo ini teman-teman seru sekali teman-teman kita dapat kepiting kita sudah dapat tiga mainan teman-teman Let's go kita cari lagi mainan Oh mainan aku mencarimu wow kita dapat lagi nih teman-teman apaan nih teman-teman Wow kita dapat hewan ini apa ya namanya teman-teman. Wah sepertinya ini kecoa teman-teman. Kita dapat hewan kecoa pula teman-teman. Let's go lanjut lagi. Kita cari mainan lagi bersama-sama. diu Mainan. Oh mainan. Di mana dirimu. Oh aku melihat. Apaan tuh. Wah. Wow. Dua teman-teman Wadidaw Kita langsung dapat dua mainan teman-teman Pak nih, Wow Kita dapat dua semut teman-teman Wow Hari ini kita dapat semut merah Dan semut coklat Seru sekali berburu mainan hari ini Wow mainan kita sudah lumayan banyak ya teman-teman Nanti jangan lupa Di subscribe ya Channelnya kakak di channel Toys of Mainan kita cari mainan lagi wadidaw sepertinya aku merasa sesuatu di sini wow apa nih teman-teman ayo kita ambil wow aku dapat wah ini sepertinya lalat, lalat besar teman-teman aduh aku takut sama lalat besar wah hai ayo cari lagi mainan mainan Oh mainan, aku mencarimu. Oh, maafkan kakek teman-teman, suara aku jelek banget hari ini. Wadidaw, oh, aku menemukan sesuatu lagi. Wow, lucu sekali mainan ini. Warnanya cantik teman-teman, warna merah dan hitam. Ini namanya hewan kumbang. Ayo kita simpan. Wah berburu mainan hari ini sangat menyenangkan teman-teman Karena kakak sudah dapat banyak mainan nih Lanjut lagi ya kita cari mainan sebanyak-banyaknya Baru kita bawa pulang ke rumah Wah aku lihat lagi apaan nih Wah kita dapat bintang teman-teman Ini namanya bintang laut Cari lagi ya Wah berburu mainan ternyata seru sekali teman-teman Kita cari banyak-banyak mainan Wah, aku dapat lagi teman-teman. Wah, apaan nih? Sepertinya aku menemukan sesuatu. Aku dapat jang apa ya ini? Wah, ini kalajengking teman-teman. Teman-teman, kalau dapat hewan macam begini, hati-hati ya. Jangan didekati, nanti digigit. Hewan ini punya racun loh, teman-teman. Wadidaw. It's okay, teman-teman. Wow, mainan kita sudah lumayan banyak nih, teman-teman cari lagi wah wah aku melihat kupu-kupu cantik wow kupu-kupunya warna biru nih teman-teman cantik kan wadidawadidiu aku suka sekali berburu mainan mainannya banyak sekali aduh aku lihat sesuatu juga di sana wow aku dapat sepertinya aku dapat warna apa nih warna hitam teman-teman Wow kita dapat ikan teman-teman Dan juga apa nih Kita dapat ikan pari nih teman-teman Duh kasihan ya Hewan-hewan ini dia terdampar tidak jelas kemana Wahai Ayo cari mainan lagi nih teman-teman Sepertinya seru sekali berburu mainan Wah mainan Oh mainan aku mencarimu Wadidaw Wadidiu kakak sangat wow apa nih teman-teman wow wah kita dapat wow kita dapat kerang teman-teman ini isinya kelomang teman-teman kita simpan ya dan juga kita dapat dua ikan teman-teman Wadidaw Wadidiu kita dapat dua ikan hias teman-teman. Wow. Banyak sekali mainan yang kita dapat teman-teman. Ternyata berburu mainan hari ini sangat seru sekali. Oke teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.